oke okay, so guys balik lagi bareng gua dan termulana di game Star yang dimana ini kita sudah lama tidak main game sekalinya balik ya ini ada first anniversary <laughs> aduh aduh hari-hari ya. sekali balik langsung first anniversary ya. ini ada limited baru limited untuk ya kayak acne gitu lah ya namanya itu rain reinhard, ya. reinhard. Terus, ini si ini dapat alternya, alter MC kayak Amia itu dapat alter si Faiz Ini siapa nih? Ini kayaknya musuh, waduh kegelapan. Dan sebelahnya nih, Karlin mungkin ya. Karlin mungkin gozaimasu. Oke okay, ini alchemy first Patch 193. Yang mana ini update besar besaran itu tadi itu ya. Sekitar 2 giga di luar, terus di dalam 2 giga lagi. Eh, yeah. eh, yeah. segiga di luar, terus di dalamnya 2 giga lebih. Total tuh tiga empat, nggak salah. Wow, keren juga ada tulisan first anniversary di sini. Terus ini juga kita dapat. Ini ya Dapat border satu tahun Terus lagi Cloud garden sudah terbuka cuy Mari kita lihat ya Questnya lucu Lucu cuy Oke okay, mungkin kita simpan buat live saja kali ya buat live saja ya. Oke okay, di sini kita ada operator eh karakter aurorian baru yang nama itu Lenhart Lenhart dan di sini juga ada multi multi ya multi gratis itu sampai 10 kali ya tiap hari. Terus apa lagi? Ya? Dan eventnya juga di sini event apa nih? Oh ini battle pass battle pass gitu ya, guesnya oke okay. ice discovery, oh. apa nih bu? Oh gitu, ya. aurorian trial, ini special book apa nih? Oh yang tadi, site in harian, oh ini. perangkat sedang diperbaiki, nah, apa nih? Oh kayak gacha-gacha gitu eh Kita coba 100 Nih, muli Wah, uh, okay <laughs> Bisa jadi gacha woki Kita coba aurorian trial dulu lah ya Kita coba mengetahui bagaimana Reinhardt ini ya Terus ada juga Barton Barton altar Jadi eh, dua ini Oke, okay, dia tander dengan api ya, sesuai ya? ngomong, -ngomong jam berapa nih, Bang? Oke, okay. kok kayak kenal suaranya lebih mirip seperti stik yang oke. Okay. Ini stik ya eh... let's go. Ini sudah ngapain? Memilih empat tail secara acak. Oh, gitu. Mengsummon Beacon. gimana tuh? Ini. Ini. oh ini sudah di tengah-tengah. Sekarang waktunya beraksi. Oh, langsung kita gerakinnya. Berarti kita gerakin dulu aja. anjir wah anjir kayak gimana lu mantap mantap Warnya, jadi memang worth idea ya, buat diambil ya. Ini kayak meleona ya, Meliana dari ini Black Clover rekrut. Mari kita langsung rekrut kita coba ya. Siapa tahu Hoki lah ya. Hoki sebelum gua mau bimbingan script, ya Oh di sini ada warna merah cuy. Oke. Okay warna merah ternyata beda sendiri ya terus ini si siuban warna oh gitu oke okay, oke okay, oke okay. apakah pitinya berbeda? apakah beda dengan ini? oke okay, let's go kita coba 10 kali langsung gasnya rayon hato ikusoh teori sebelum bimbingan skripsi apa tuh? bintang lima biasa tuh ya? bintang lima biasa guys mari kita satu kali lagi lagi jok oke okay, let's go ya biru anjir tiga puluh kali ini tiga puluh kalipun nah bintang lima ya oh enggak coi di bintang enam ya hydrat kita langsung skip aja ya biar cepat oke okay. bintang lima ternyata mayan lah Oke okay guys thank you Kita lanjutkan nanti buat live nya Oke okay, terima kasih Jangan lupa diberi like dan subscribe juga channel ini Supaya tidak stuck Dan di sini sudah first anniversary Jadi silahkan yang pengen join pengen gabung silakan saja ya Berarti kita 30 kali boleh Tolong ingatkan gue nanti malam ya Ya kalau gue live nya nanti malam Atau nggak besok malam Malam minggu Oke okay, thank you Sampai jumpa Bye I Terima kasih.